Slimming Herbal merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu mengurangi lemak tubuh. Slimming Herbal terdiri dari ekstrak bahan jati belanda 1250 mg, kunyit 625 mg, kayu rapet 625 mg. Ketiga bahan tersebut memiliki banyak khasiat seperti halnya jati belanda, Dikutip dari detik.com, jati Belanda mengandung tanin, lendir, zat pahit, damar, dan musilago. Daun jati Belanda dipercaya bisa meluruhkan lemak dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua, kunyit. Dikutip dari detikhealth.com, kunyit mengandung senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri yang mempunyai peranan sebagai antioksidan, antitomor, tumor dan anti kanker dan bahan yang terakhir kayu rapet dikutip dari kristalrosvi.com kayu rapet ini memiliki kandungan aponoid, polifenol, saponin, tanin asam protokatecol, stomakin antipirentik, dan desinfektan kayu rapet dipercaya memiliki khasiat seperti mengatasi keputihan mengencangkan organ intim